Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya pakai set gamis alia. Ini enak banget ya teman-teman Ini resleting depan Jadi enak dipakai busui. Dan ini enak juga uh, Jika teman-teman mau berwudu ya Nah ini kancingnya Ada tulisannya Zahrana Terus Ini juga ada tulisannya Dan ini Ada kantongnya dua ya Jadi bisa bawa sesuatu per hey, karet talinya bisa Dia akan bagus. Ini sekarang saya pakai size Nah, teman-teman bisa pesan di Instagram @ulmisra.id dan di sana banyak banget macam-macam variasi gamis dan kapel juga. Jangan lupa di pesan ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.